kita awali dengan kabar yang sangat luar biasa Ini ada suasana 4 bulanan Kak Kartika Putri momen semalam bersambat ya Salfok dengan Bunda Lesti yang penampilannya sangat cantik sekali Masya Allah banget ya Apalagi memang semalam Mereka berdua Lesti dan Rizky Bilar Ini selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Luar biasa Doakan selalu yang terbaik ya untuk idola kita Semoga mereka bahagia dan rumah tangganya langgeng Amin Dan untuk berikutnya persahabat ya kita simak juga Nih ada sebuah postingan persahabat ya Ini yang menyampaikan langsung nih Bahwa Bunda Lesti penampilannya semalam cantik banget dedek gelis katanya tuh ya luar biasa Memang terlihat persahabat ya penampilan idola kesayangan kita memang luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu tak henti-hentinya Kita mendoakan yang terbaik buat Bunda Lesti, Papa Bilar dan keluarga besar Selanjutnya persahabat kita simak juga nih siapa yang sudah menyaksikan vlog terbaru Lestal Entertainment BBL diajak main ke sawah sambil nangkap ikan Di sini kita persahabat, ya ternyata pandanya yang bucin dan anaknya, Baby L, itu yang salting Aduh pokoknya cute banget deh keluarga Leslar Selalu bikin happy, selalu bikin semangat setiap harinya masya Allah. Semoga semakin banyak persahabatnya dukungan yang diberikan untuk idola kita Mampun ini pun dari post kembali oleh akun SabadoToying Underscore Leslar Ada kalimat caption yang dituliskan Pandanya yang bucin, eh anaknya yang salting-salting girang, ayo pecahin selang sama RW juga ya katanya persahabat ya. Jangan lupa streaming biar bisa masuk jajaran trending kembali nih untuk vlog Leslar Entertainment. Di postingan ini pun persahabat ya, banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Ya, ini dari aku, nih, is .irfan 10 mengatakan di kolom komentar Masya Allah, di vlog ini bangga sama Bunda El Pas Papa B nanya soal sawah, rumah, makan, villa Dede hanya menjawab doa ini ya Allah Dek, kamu tidak memamerkan apa yang kamu punya Bangga sama kamu, tuh persahabatnya Itulah yang kita bangga dari Lesla Tidak diumbar-umbar, tidak diperlihatkan ternyata mereka memang mempunyai bisnis yang sangat luar biasa dan ke kabar berikutnya persahabat kita simak ada unggahan spesial banget ya dari Bu Fir Fir Selesler ini memposting foto cute nih ya, memang pertama persahabat ya foto cute dari Bunda Lesti Papa Bilar Bunda Lesti yang tentunya bersandar di bahunya Papa Bilar Masya Allah banget ya dan kita ngakak di postingan di sebelahnya ada foto Rudi Salim dan Papa Bilar yang diedit, memakai tentunya kerudung hijab. <laughs> Ini sih persahabat dia ya. keluar biasa, cute banget, insyaallah. dan kita simak di kalimat caption. Couple mana nih yang paling gemoy? Ayo, Ford dimulai dari sekarang, katanya itu hashtag Leslar. Kita simak di kalimat komentar Ini gercep banget ya ternyata Papa Bilar ikut menanggapi Dengan mengatakan sebuah kalimat Sabi, salim Bilar Leslar katanya tuh Aduh Masya Allah banget ya pokoknya ngakak banget nih Di Papa Bilar Yang ternyata ikut berkomentar Di postingan Bu Fir ya Masya Allah Dan langsung saja postingan Bu Fir ini pun Diunggah kembali oleh Papa Bilar Di laman akun Instagram pribadinya Dan ada sebuah Kalimat yang diposting Ah, Bisa-bisanya gua pria sejati Diedit jadi ukti katanya Tunya Bikin ngakak banget Pokoknya kelakuan dari idola kesayangan kita Dan fanbase yang luar biasa Semoga tetap kompak, Semoga tetap solid Untuk mendukung yang terbaik apapun itu Buat karya-karya Lesti dan Bilar Berikutnya persahabat kita simak juga Di unggahan Papa Bilar sebelumnya Kemarin mengunggah sebuah postingan foto kit Dari laman akun Instagram Pribadinya persahabat ya Bersama Sang istri tercinta dan istri kedua bersama Korudi Salim. Di sini Korudi Salim ikut menangkapi juga nih persahabatan ya, dengan mengatakan merayakan trending pemilihan bupati. Wow, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan tentunya bisa tercapai persahabatan ya. Budaliasi bisa menjadi bupati di Cianjur. Kita doakan saja apapun itu. Mudah-mudahan tentunya itu yang terbaik nih buat Lesti dan Rizky Pilar. Berikutnya juga persahabat yang kita simak di IGN nya Kordi Salim kemarin saat setelah live Let's Learn Metal kita mendapatkan info bahwa Kordi Salim bersama Papa Ilar hari ini akan ke Cianjur kita tentunya doakan apapun projectnya mudah-mudahan lancar semuanya sukses dan kita juga masih menunggu kejutan lain persahabat ya di pagi hari ini Happy Weekend semuanya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanya berikutnya. Ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bagi di ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.